Tunggah pertama persahabatnya ada bunga terbaru spesial dari 3D Entertainment yang baru saja mengunggah sebuah postingan video teaser single terbaru di The Lasty Di postingan ini juga ada sebuah kalimat dituliskan lewat caption oleh 3D Entertainment kehadiran BBL membawa kebahagiaan buat Lesti dan Rizky Bilar. Namun... Ada kehadiran BBL yang baru untuk dinantikan segera single terbaru Lesti di Youtube 3D Entertainment Wow masalah banget ya akan segera hadir di bulan ini juga persahabat ya Single terbaru dari Lesti Kejora baru teasernya saja tentunya kita dibuat merinding Mudah-mudahan bisa trending, dan tentunya bisa booming. Amin ya robbal Alamin di postingan ini juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Wulan dari Angskor Sayu Dewi, mengatakan di kolom komentar, "Sehat terus buat Dede dan BBL, lagunya trending lagi. Amin, yuk sama-sama kita kompak dan dukung. Mudah-mudahan bisa trending dan bisa selalu menjadi nomor satu." Ada juga komentar lain diberikan dari akun Herda Anaskor Hazami mengatakan, ya ampun nyicil lagi jadi nambah nggak sabar mau lihat BBL masih nyicil nunggu tanggal 8, sekarang mau lihat single bunda BBL juga nyicil gini amat jadi warga kuno katanya tuh yang sabar aja nih Pak sahabat ya tentunya kita pasti bakal dikasih kejutan spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, ada info penting juga dari Bahar Siwi, sahabat persahabatnya sebelumnya, menginfokan bahwa jam status yang saat ini, persahabatnya akan hadir fresh conference bersama pengisi acara Hot Indosiar yang ke-27 tahun. Yang Alhamdulillah, Lesti Rizky pilar bakal hadir, persahabatnya. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Tentunya, ke kabar berikutnya, persahabat perhatikan juga. Di sini ada sebuah postingan dari all 2 ID Info penting banget untuk warga konoha Sekedar menginfokan kembali Welcome BBL perdana BBL Sabtu 8 Januari 2022. Eksklusif hanya di Indosiar, masalah, ya. Tuh, tentunya tinggal berapa hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan. Wajah imut, wajah gemes banget dari BBL si ganteng persahabat ya Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Siapa yang udah gak sabar 4 hari lagi Bismillah, lancar acara BBL di hari Sabtu Penakan onti-onti online Semua di mari yang udah gak sabar pengen lihat muka bulenya Kata-kata persahabat ya, Ternyata tinggal empat hari lagi kita tentunya bersama-sama menyaksikan wajah imut dari si ganteng BBL ini persahabat ya Yuk sama-sama kita doakan dokong terus acara-acara idola kita Berikutnya, perhatikan juga ada sebuah postingan terbaru Wow, ternyata hari ini kakak bilar syuting video klip persahabat ya Duh, tentunya luar biasa banget ya Tentunya kebahagiaan, kebanggaan juga kita rasakan hari ini tentunya alhamdulillah mudah-mudahan tentunya syuting video klipnya diberikan kelain diunggah kembali momen tersebut oleh akun lesti bilar galeri underscore perhatikan juga di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption yang tentunya diunggah 2020 jadi model video klip istri 2021 duet bareng istri 2022 ngesutradain singlenya istri masya allah Wow, luar biasa banget nih persahabat ya Masya Allah papanya BBL makin ganteng aja nih persahabat Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dipermudah Dan kita lihat juga persahabat tersebut Ungens terbaru berikutnya juga dari Elasti Wow, tentunya sudah dipastikan banget ya dari Elasti dan kakak Pilar Ini syuting video klip persahabat ya Wow, dari Elasti sungguh membuat kita bangga dan membuat kita semakin bahagia Coba kita lihat juga keunggian berikutnya Tuh, dari Chris Nekus, ya. Wow, bismillah, Rizky Bilar, Faldi Akbar, Lesti Kejora Namanya tank Lesti Kejora, ini single terbaru Pastinya persahabatnya model video klipnya Mudah-mudahan saja, ada kabar baik, kejutan bahagia Dan tentunya ada kabar bahagia yang kita dapatkan Perhatikan juga di sini ada sebuah kalimat kesan yang dituliskan oleh Lesti Bilar Tim Woyla, official musik video Lesti Kejora Directed by Rizki Bilar and Chris Cruz. Produksi Lestland Entertainment Masya Allah, Alhamdulillah satu persatu project cita-cita Lestland terwujud Alhamdulillah, bersabat ya patut Kita bersyukur, mudah-mudahan Kakak Bilar dan Dedek Lasti selalu dipermudah apapun yang dilakukan urusannya. Amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedukan vitamin selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay itu dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.